di Rahasia lagi loh pemirsa dan pastinya masih bersama dengan Klinik Jangmulan, kita masih membahas mengenai bagaimana sih cara ini mengatasi ejakulasi dini dengan cepat, nah ini juga untuk Anda yang ingin tahu alamatnya Klinik Jangmulan silahkan dicatat baik-baik ya besok-besok kalau Anda ke sana bisa langsung datang nih ya, di Jalan Selamat Riyadi, Kerapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo kemudian di Selatan Benteng, Bekas Keraton Kartosuro Pemirsa, detail alamat kalau untuk Anda yang di luar kota, Anda bisa langsung catat juga dari Gapuro, Keraton Ton Kartosuro, Anda masuk saja lurus ya, kemudian ikuti saja benteng. Nanti sudah ketemu dengan papan nama yang bertuliskan pengobatan jenggulan. dan klinik jenggulan ini berada tepat di depan benteng bekas keraton Kartosuro, pemirsa. Dan call center-nya, silahkan pastinya bermanfaat untuk Anda catat juga. 081225707528, kemudian ada 085640788411, dan satu lagi nomornya di 087742180590. Buka praktek setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian hari Minggu, hari libur tetap buka. Nah, Jenggulan kita lanjut okay. lagi pembahasannya seru mm -hmm. banget, di off air aja kita ngobrol sampai ketawa-ketawa gitu Ia. ya, Jeng Kemudian untuk penyembuhan ejakulasi dini mm -hmm. nih, Jeng, kadang kan orang bertanya berapa kali terapi gitu, mm -hmm. harus biar nanti um, bisa sembuh, bisa maksudnya, oh, kembali membahagiakan istri, okay. membahagiakan pasangan, gimana nih, Jeng, berapa kali nih? Oke, okay. kalau mm -hmm. untuk pengobatan di klinik Jengulan untuk terapinya hanya cukup satu kali aja, mm -hmm. karena terapinya juga bukan terapi yang asal-asalan aja, terapi yang diberikan oleh jengulan adalah terapi keperkasaan secara total dan permanen nanti akan ada metode totok pada seluruh tubuh itu nanti pada titik-titik fokus di tingkat keperkasaan seorang pria dan tidak semua orang tahu di titik-titik manakah e, harus dipulihkan harus dibangkitkan lagi seperti itu karena ejakulasi dini ini kan ada erat hubungannya dengan hormon testosteron, jadi ini harus e, oleh pakarnya, oleh ahlinya yang mengerjakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknik kuat seks. Selalu saya ulang-ulang bahwa teknik kuat seks itu sangat penting orang eh, hubungan seksual itu harus mengetahui tekniknya seandainya Anda posisinya sekarang usianya 60 tahun misalnya E, pernikahannya di usia 25 udah berapa puluh kali aja hubungan seksual seperti itu ini tanpa ada metode terapi kemudian nanti yang akan diberikan oleh jengulan adalah metode pemijatan e, kegel di area alat vital untuk dilakukan di rumah seperti itu kemudian hmm. ada pemijatan yang namanya Bengal ring untuk dilakukan di rumah juga pria karena apa alat vital itu butuh terapi tapi juga tidak harus dikerjakan oleh si terapisnya seperti itu jadi e, Metode-metode terapi yang harus dilakukan, diterapkan di klinik jengulan itu hanya metode satu kali terapi bisa pulih sampai selamanya, permanen hmm. itu dan caranya juga lebih efisien, lebih alami, lebih sehat dan lebih hemat tentunya hmm. itu. Hmm. Oke, baik. Seru banget ya. Terus juga hmm. ini Jeng, kadang hmm. orang bertanya, "Ah, ejakulasi dini kan cuma untuk orang tua." Tapi benar nggak hmm. sih apakah jalan-jalan ini bisa menyerang semua usia, Jeng? Oke. Okay. Hmm. Ejakulasi dini itu bukan hmm. uh, hanya orang yang lanjut usia saja akan tetapi usia-usia muda itu bisa terserang yang namanya ejakulasi dini makanya ejakulasi dini adalah hal yang memang harus diwaspadai perlu diperhatikan karena untuk orang usia 25 sampai 30 tahun aja ini masih sangat bisa rentan terserang ejakulasi dini cepat seperti itu karena apalagi mereka pengantin baru hawanya keinginannya masih pengin sehari 3-4 kali padahal hiperseksual itu bisa menjadi jadi alasan utama pria terkena yang namanya ejakulasi dini. Seperti itu. Mm -hmm. Jadi seandainya usia berapapun Anda tidak perlu merasa rendah diri apalagi tidak percaya diri yang terpenting adalah ketika Anda sudah mengalami yang namanya ejakulasi dini segera kunjungi klinik Jenggulan untuk mendapatkan solusi yang terbaik solusi yang tercepat uh, dan terlengkap itu hanya ada di klinik Jenggulan. insya Allah bisa membantu uh, permasalahan yang menyebabkan entah dari faktor psikologis atau dari faktor psikologis itu. Mm -hmm. hmm, Oke. Okay. Ya. Terus kalau tadi kita berbicara mm -hmm. tentang usia lanjut ya. Nah, uh. Kadang kan kalau yang usia enam puluh tujuh kan keperkasaan udah menurun nih, mm -hmm. jeng. Nah kalau untuk yang usia-usia seperti itu pengen datang nih, pengen melakukan terapi mm -hmm. di klinik Jeng Mulan okay. untuk memulihkan stamina atau keperkasaannya mm -hmm. bisa nggak, Jeng? Ya? Oke. Okay. Bicara mengenai orang tua enggaknya seseorang itu hanya terlihat dari umurnya aja. Mm -hmm. Akan tetapi ketika kita bicara mengenai seks, pria manapun entah dia kena stroke penyakit stroke sekalipun udah di atas ranjang sekalipun, gairah seksualnya akan tetap hadir akan tetap timbul, akan tetap muncul, cuma bedanya apakah dapat menyalurkan dengan sempurna atau tidak nah bagi orang-orang yang sudah usianya di atas, 40 sampai uh, ke atasnya, masih bisa terapi di klinik jenggulan, jadi klinik jenggulan itu buka untuk segala golongan dan usia dan dari berbagai uh, agama pun masuk, tidak ada pantangan pantangan yang mendetail seperti itu akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah uh, di klinik jenggulan dikerjakan secara cepat, tepat, aman dan lebih ampuhnya lagi adalah e, terapinya hanya cukup sekali seperti yang saya tekankan tadi dan yang paling e, perlu diingat adalah untuk langsung ketemu dengan jenggulan itu hanya ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu dan juga Senin. Nah untuk next Minggunya bisa ketemu di hari yang sama Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin tanpa diwakilkan jadi nanti langsung saya tangani sendiri tanpa harus diwakilkan dan yang terpenting adalah jangan pernah malu Jangan pernah uh, berpikir yang aneh-aneh. Ada yang beberapa, uh, ada yang berpikir aneh tuh kemarin dari sms itu. Apakah nanti kalau datang harus buka celana, buka baju dan lain-lain? Enggak ya. Jadi tetap aman bisa didampingi istri bisa, bisa datang sendiri juga bisa. Jadi lebih aman gitu. Hmm, Oke okay. hmm. baik. Termasuk yang usia lanjut tenang aja karena betul. bisa juga untuk membolehkan keperastaannya iya, ya. Terus lagi nih kalau hmm. biasanya uh, mungkin pria ini udah. Nafsunya udah menggebu-gebu hmm. menggebu gitu ya dirancang hmm. udah hmm. gitu ya pengen, yeah. rasanya langsung pengen menerjang tapi ketika mau berhubungan seksual gitu, hmm. tiba-tiba Mr. P udah loyo. nah hmm. ini harus gimana nih jangkulnya kasus okay. kayak gini kasus-kasus seperti eh. itu gairah tinggi tiba-tiba Mister P ataupun alat vital e, e, tidak dapat di apa diajak kerjasama hmm. itu berarti tanda-tandanya Anda sudah terkena yang namanya lemah syahwat. Lemah sendiri juga harus diperhatikan apakah sudah stadium 1, 2, atau tiga Karena kalau baru stadium satu sendiri masih bisa ereksi tapi sulit mempertahankan. Hmm. Kemudian kalau sudah masuk ke stadium 2, sudah disertai dengan uh, sperma terlalu cepat keluar. Nanti kalau sudah masuk ke 3, sperma tidak dapat lagi keluar. Atau bisa dikatakan ejakulasi kering. gitu hmm. Jadi tanda-tanda harus diwaspadai, perlu diperhatikan, dan mengaca diri sendiri. Apakah aku sudah posisinya lemah sawat kah? atau ejakulasi? ejakulasi dini. Tapi kalau Anda belum tahu posisinya Anda di mana dan Anda sudah mengalami yang namanya ejakulasi dini, ini segera saja datang di klinik Jenggulan karena besok buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mm -hmm. gitu. Dan ketemu Jenggulan hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin Betul ya. sekali. Langsung ditangani oleh Jenggulan langsung mm -hmm. ini Bapak tanpa diwakili oleh terapis yang lain. Nah, kemudian Jenggulan mm -hmm. kadang nih ya, mm -hmm. kadang orang berpikir masih para pria ini ah oh. Yang penting ini ukuran Biar okay. istrinya terpuaskan gitu. hmm. Tapi benar gak sih Ukuran alat vital atau Mister Ini menjadi uh, salah satu Yang maksudnya bisa dikatakan ini adalah Suatu jaminan kepuasan Benar Oke, okay. Tidak dapat dipungkiri Hampir rata-rata hmm. pria Apalagi yang usianya masih muda Pasti akan terbangun suatu memori di pikiran uh, mereka bahwa alat vital yang besar itu dapat memuaskan setiap wanita. Nah, ini sebenarnya adalah persepsi yang salah. Hubungan yang uh, seksual yang benar yang tepat adalah tidak dibutuhkan dari erex uh, tidak dibutuhkan dari besarnya alat vital akan tetapi dibutuhkan dari ereksi yang bagus sama sperma tidak cepat keluar, durasinya harus bisa lebih dari 15 menit. Hmm. Karena kalau untuk orang mengalami ejakulasi dini apalagi lemah syahwat atau loyo ini nggak mungkin mau gaya bolak-balik miring sana, miring sini nggak akan bisa karena baru e, berapa kali dorongan aja sperma udah keluar karena orang yang mengalami ejakulasi dini hmm. ataupun lemah sawat, alat vital ini jadi lebih sensitif seperti itu, nah hal itulah yang perlu diketahui itu, hmm, oke okay. berarti bukan jaminan kepuasan ya bukan, oke okay, ya. begitu pemirsa saya hmm. jadi yang di rumah masih berpikiran, oh yang penting harus ini gimana caranya digedein gitu ya atau dibuat jadi wow Gitu ya. Tapi ini ternyata sudah dijawab oleh Jenggulan. Nah, pemirsa ini Anda bisa langsung datang dan bertemu dengan Jengwulan ini di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Alamatnya di mana sih? Silahkan Anda bisa langsung datang di Jalan Selamat Riyadi, Kerapia RT1 RW10 Kartosuro Solo di selatan Benteng bekas Keraton Kartosuro. Dan untuk ancor ancarnya dari Gapuro, Keraton Kartosuro, silahkan Anda masuk saja lurus. Nanti ikuti saja Benteng pemirsa. Kemudian nanti pasti Anda akan ketemu dengan Papa Nama yang bertuliskan pengobatan Jengwulan. Nah, klinik Jengwulan ini tepat depan benteng bekas keraton Kartosuro, call centernya ada tiga, anda catat silakan 081225707528085640788411 dan 087742180590 kita lanjutkan lagi setelah yang lewat satu ini.